Pada kesempatan kali ini cuy Gue mau mengajak kalian atau menantang kalian semua para player-player Free Fire Anjay, nantang dong Lebih ganas daripada gue bayangin Khususnya para-para player yang mengaku-ngaku kayak gini cuy Aku player old Saya player old Gue player old ya kan? Waduh Semuanya aja bilang old tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju ke tantangannya. So when? Oke, okay. di sini ada tantangan kuis. Cuman player FF sejati yang hafal semua update Free Fire sejak tahun 2017. Jadi aku tantang kalian semua player Free Fire tanpa terkecuali buat menjawab tantangan kuis ini, cuy. Okay. Ntar kalian tulis benar atau salahnya berapa. Kalian tulis di kolom komentar ya Dan ntar linknya bakalan gua taruh di deskripsi cuy Oke sekarang giliran gua menjawab nih Langsung saja kita pilih start di sini Oke pertanyaan yang pertama ada Senjata yang rilis pada bulan Oktober 2019 adalah M1887 Waduh Bentar bentar bentar Saya berpikir dulu cuy Um, senjata yang rilis bulan Oktober 2019 adalah shotgun titit Bener, bener, bener Mari kita buktikan cuy um, Easy peasy lemon RR gitu kan cuy Next lah Mode kelas sekuat dirilis lebih dulu daripada training grounds Jelas-jelas bener ya kan Mana ada duluan mode training Daripada mode kelas sekuat Ayah-ayah wise ya teh boy Pertanyaan berikutnya Glue Wall dirilis bersamaan dengan sistem emot. Waduh ngaco nih pertanyaan nih Glue Wall itu rilis Bulan 9 Atau bulan September lah tahun 2018 cuy terus kalau nggak salah setelah satu bulan kemudian baru rilis emot di game Free Fire untuk pertama kalinya cuy salah nih salah nih nah bener kan glue wall dirilis bulan 9 dan emot dirilis bulan 10 2018 next Alok pertama kali dirilis di free fire pada bulan November 2019 bentar-bentar um, aduh bentar bener cuy bener-bener bener cuy Alok dirilis di game free fire bulan 11 tahun kemarin bener-bener bener sudah kubilang ini bener ya kan? Next Map yang pertama kali dirilis di Free Fire adalah Purgatory Tanpa banyak bekicot lagi ya kan Sudah pasti salah cuy Bermudalah yang terbaik Salah salah salah Nah kan Lanjut Turnamen FFWC digelar di Brazil pada bulan November 2019 Salah banget lah Turnamen FFWC itu berlangsung bukan di Brazil cuy Tapi diadakan di Thailand bulan April 2019 kemarin Dan kalian tahu kan di Thailand ada apa? Masa nggak tahu? Kita nggak ada yang peduli yang viral itu cuy, ini nih. Huatoting popeng maling sih? Kamu kenapa? Apa sih? <laughs> Apa, sih? <laughs> Apa sih? Aduh tolong gitu kan aduh Aduh tarik nafas ya kan six and a half hours later jawabannya salah ini mm, bener kan next Karakter Free Fire yang dirilis pada bulan Januari 2019 adalah Moko um, Karakter yang rilis pada bulan 1 2019 itu Iya bener Moko cuy Bener-bener Oke okay. easy my boy next map kalahari dirilis lebih dulu daripada map purgatory tolong gitu kan ih gampang banget ini pertanyaan sumpah ya jelas-jelas salah lah map kalahari aja baru beberapa bulan rilis ya kan sedangkan map purgatory udah lama banget cuy rilis ibarat besi map purgatory itu udah hampir karatan cuy Bruh. Salah lah, salah salah. Buset dah. Next. Para pemain untuk pertama kalinya bisa menggunakan karakter di Free Fire pada bulan Februari 2020. Hah? Para pemain pertama kali bisa menggunakan karakter di game Free Fire pada bulan Februari 2020. Pertanyaan gue, kok bisa? Garena bercanda. Dari awal game Free Fire rilis, kita sudah bisa menggunakan karakter lah. Kayak mana nih main game Battle Royale kalau nggak bisa pakai karakter ya kan? Sangat mudah sekali pertanyaannya, cuy. Udah jelas salah lah. Lah. Lah. Hah? Bener Apa sih? <laughs> Padahal sistem karakter pertama kali itu rilis bulan Februari 2018 loh. Kok ini jawaban gua salah sih? Harusnya jawaban gua bener cuy. Ya elah. Masih kie garena Next ajalah Sistem pet dirilis lebih dulu Daripada sistem Guild. Oh tidak bisa Guil dulu lah Salah salah salah Ini salah nih tolonglah Ini kasih pertanyaan yang Agak sulit-sulit napa Anjay sombong gak tuh Nah kan sudah kuduga ya kan? Jawabannya <tuk> Pasti bener Next Free Fire melakukan alpha test pertamanya pada bulan Juli 2017 Waduh Baru juga gua bilang kasih pertanyaan yang sulit Ini nih Bentar, bentar, bentar Alpates di game Free Fire itu Pertama kali rilis Bulan Agustus Kalau seinget gue cuy iya, iya iya iya iya Agustus 2017 Salah nih Salah salah. Hmm, Lumayan lah pertanyaannya Tapi ya Masih tergolong mudah lah ya uh, Easy Next question: Event Free Fire Anniversary selalu jatuh pada bulan Agustus setiap tahunnya. Kalau ini mah sudah pasti benar, cuy! Nah, kan sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya benar, cuy! Next quiz. Elite Pass yang pertama kali dirilis di Free Fire mengambil tema Samurai Mana ada temanya Samurai Salah nih salah salah Waduh salah Tema Elite Pass Season 1 itu bertema Sakura Jepang-Jepang seluruh Kita lanjut lagi ya kan Next Elit Kelly The Swift Dirilis bertepatan dengan Free Fire 2 ND Anniversary Wah, sambil merem-rem pun gue jawab nih pertanyaan cuy Kelly Awakening itu baru-baru ini aja rilis cuy Dan gue masih inget banget ini kapan Kelly Awakening itu rilis Yaitu bulan Maret 2020 Kalau untuk tanggalnya udah lupa sih gue Dan kalau event Anniversary Free Fire yang kedua itu 2019 kemarin cuy Salah, salah, salah Oke okay. Next question Ranked season 1 dimulai pada bulan Maret 2018 Kalau ini bener banget sih kalau mulai ada mode ranked di game Free Fire itu bulan 3, 2018 Bener, bener, bener Nah, lo, Oke, mari kita lihat berapa salahnya dan berapa benarnya BTW kenapa kayak ujian sekolah aja nih Alah Harusnya gua bener semua tadi cuy Gara-gara pertanyaan yang error tadi tuh Kalau di soal ujian sekolah ada pertanyaan yang kayak gitu Udah pasti netral jawabannya cuy Oke lah Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke temen-temen kalian Gua Adisi tutup cabut dulu See you on the next video Harusnya bener semua tadi gua anjing